saya berada di Melbourne Australia dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia inspirasi parenting kali ini saya berikan tema menjadi seorang ayah yang mengucapkan kata-kata berkat nah kita akan belajar dulu dari ayah yang salah yaitu Raja Saul ayah dari Jonathan Waktu Yonatan membela Daud yang dibenci oleh Saul, maka Saul mengucapkan kata-kata yang ditulis dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 32. Dia mengata-ngatai anaknya, anak sundal yang kurang ajar. <laughs> Ini kata-kata kotor, kata-kata kutuk. Nah, selain ayah yang emosi, maka Saul adalah ayah yang mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata kutuk. Kalau kita hidup dalam perjanjian baru maka satu Yakobus 3 ayat 9 berkata Mulut ini bisa mengucapkan kata-kata berkat dan kata-kata kutuk Dari mulut yang sama dan harusnya tidak boleh demikian Nah maka kita tidak boleh mengucapkan berkat dan kutuk gitu ya Kutuk juga nggak boleh <laughs> maka sebaiknya mengucapkan kata berkat Tapi bagaimana jika anaknya kurang ajar, anaknya nakal, anaknya males, anaknya bodoh maka yang diucapkan adalah kata-kata nubuatan atau kata-kata berkat Jadi misalnya anaknya nakal maka kita berkata Kamu anak baik gitu ya, gak boleh nakal Kamu anak pinter, kalau kamu belajar pasti kamu pinter Kita mungkin emosi dan kita lampiaskan emosi kita Tapi dalam bentuk kalimat positif kamu anak baik tidak gitu ya. boleh nakal gitu. Jangan kamu anak nakal, anak kurang ajar. Apalagi bilang anak monyet. Bilangan anak monyet namanya pengakuan iman gitu ya. Bapaknya siapa anaknya monyet. Jadi hidup mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya memakan buahnya. Karena itu jangan mengucapkan kata-kata negatif sekalipun keadaannya negatif, tapi sebaliknya kita menciptakan keadaan, kita menciptakan anak kita, kita membentuk anak kita dengan memberi label positif. Dengan mengucapkan kata-kata nubuatan yang baik Kamu anak pintar Kalau kamu belajar pasti menjadi pintar Anak saya nomor dua Pernah hampir gak naik kelas karena game adiktif Maka saya mengatakan Kamu anak pintar Kalau kamu belajar pasti kamu pintar Berkali-kali berulang-ulang Sampai timbul keyakinan Dalam diri anak Kalau aku belajar pasti aku bisa Dan pasti bisa karena dia belajar Tapi dia belajar karena dia yakin Dia yakin karena diyakinkan Dengan Kata-kata berkat, tahukah Anda bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan berfirman, dengan bersabda, atau istilah lain dengan berkata? Nah, kita juga anak-anak Tuhan diberi kuasa dengan perkataan kita yang kita ucapkan bisa menjadi kenyataan. Kalau kita mengucapkannya dengan iman, nah ini kita gunakan prinsip ini dalam parenting. Kenapa kita tidak mengucapkan kata-kata yang baik terhadap anak-anak kita Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa Kita mengucapkan bahwa mereka anak baik, mereka anak soleh, mereka anak pintar Sekalipun saat ini keadaan mereka belum pintar Karena memang anak pintar, anak baik tidak turun dari langit Tapi hasil pengasuhan Memang pintar baik bisa juga secara genetik tapi kalau genetik nggak usah dibahas gitu kan, misalnya anak saya IQ-nya 115 lah saya juga nggak usah dibahas. Gimana yang 115 bisa jadi 125? Nah itu bisa dengan terapi, dengan pengasuhan, dengan gizi. Jadi yang yang yang kita bisa rubah itulah yang kita bahas. Dan salah satunya kita bisa merubah anak-anak kita dengan perkataan-perkataan yang baik yang kita ucapkan dalam kapasitas sebagai ayah yang mengasihi mereka. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Melbourne, Australia untuk keluarga Indonesia bahagia.